Keempat, calon peserta wajib membuat signal MKL-5 untuk kepentingan penilaian panitia. Kelima, calon peserta wajib mengisi formulir challenge melalui website TPC. Keenam, calon peserta dinyatakan sah mengikuti challenge jika nama dan ID MetaTrader sudah terdaftar. Ketujuh, calon peserta tidak boleh melakukan transaksi jika data peserta belum diupdate oleh panitia. Berikut ini adalah ketentuan atau aturan yang berlaku dalam mengikuti challenge WD konsisten.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 Kedua belas, poin yang terkumpul bisa ditukar dengan hadiah kapan saja tanpa batas waktu. Di bawah ini adalah jumlah poin yang bisa ditukar kapan saja Anda mau tanpa batas waktu. Jika poin sudah terkumpul 30 poin maka peserta dapat menukarnya dengan satu buah HP Samsung. Terkumpul 45 poin boleh ditukar dengan satu buah HP iPhone Pro. Terkumpul 60 poin boleh ditukar dengan satu buah laptop game seharga 80 jutaan.